Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tita Rosita Saya dari kelas 11 IPS 3 Akan memenuhi tugas dari mata pelajaran ekonomi Yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional Kerjasama ekonomi internasional Adalah suatu hubungan kerjasama Yang dilakukan oleh dua negara saja atau lebih Ada tujuan dari ekonomi internasional terdapat beberapa tujuan saya hanya mengambil dua saja yang pertama untuk meningkatkan perekonomian negara yang kedua memperbaiki taraf hidup bangsa yang selanjutnya ada manfaat dari ekonomi internasional terdapat juga beberapa manfaat saya cuman mengambil dua saja yang pertama untuk meningkatkan keuangan negara, dan untuk meningkatkan investasi. Selanjutnya terdapat beberapa bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada bentuk kerjasama bilateral. Bilateral yaitu dilakukan oleh dua negara saja. Yang kedua ada bentuk kerjasama regional yaitu yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam kawasan tertentu. Yang ketiga, ada multilateral, yaitu yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Terus yang terakhir ada antaregional, yaitu yang dilakukan oleh dua kelompok saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.